Pak Yuan asal hutan. Namanya saya kerja di hutan kan lesopannya besar kan gitu. Satu, kalau kerja pun istilahnya kan masih was-was juga, takut ya istilahnya kan ada kehutanan masuk kan gitu. Jadi saya nyerahkan gitu kan saya sudah sudah bulat itu kan mau istilahnya kan oleh profesi, mau usaha rumah kan gitu. Ya kalau saya kerja di hutan sih dari tahun 82, sekitar umur 18 tahun. Kalau dulu kan kalau ada yang sakit, ada musibah istilahnya kan, kalau yang sakit kan keluarga saya, dari orang tua saya kan gitu, demam gitu, pas operasi usus buntu. Kita kan namanya anak kan orang tua sakit kan kadang kan, tak sedikit anak-anak pada nyumbang kan kadang kan gitu. Istilahnya namanya saya tuh kerjaannya itu kan, jadi ya saya punya kalau punya satu juta ya satu juta kasihkan kan gitu. Kalau paling tiga pohon. Kalau diameter tuh sekitar 40 lah Itu 30 Kalau diameternya sampai 80 ya paling satu gitu. Paling lima hari Saya kerja di hutan kalau sekarang ini kan tergantung orang minta kayu aja nggak kayak dulu, zaman dulu itu kalau sekarang kan kalau istilahnya ada orang pesan, minta 20 batang, 30 batang, paling banyak kadang 50, ya saya masuk. Kalo dulu kan sistemnya kan belum ada larangan hutan itu kan kerja kan istilahnya kan bikin kayu kan kayu besar pakai kubik kadang pun zaman jaman kerja ramin bukan mm -hmm. gitu kan kayu bulat gitu kan banyak sumi itu mm -hmm. kalau sekarang kan tidak bisa lagi kerja kayu besar istilahnya kan kalau mau kerja pun kalau untuk pakai kadang kan gitu untuk keperluan di desa sini orang minta membuat dapur membuat rumah mm -hmm. kan gitu sudah kalau tidak ada orang besar ya tidak masuk kan gitu kalau masalah keluhan sih pasti ada. Kalau saya kan kalau pergi kan bawa obat warung kan gitu, bisa pinggangan gitu sering. Ternyata sih kalau istilahnya kalau lima hari sih ya kadang ya satu juta gitu tergantung orang pesan mintanya banyak sedikit gitu. jadinya istilahnya kalau masuk untuk satu minggu yang minimal itu dua setengah sampai tiga tapi dapatnya kayu sampai 200 batang itu dalam satu minggu Jadi kalau saya hitung tergantung kayunya kelas atau tidak kan gitu kalau kali yang kelas pun harganya tinggi itu macam kayu kunak itu kan tinggi kalau kali tujuh aja sekarang udah berapa sudah enam bulan itu batangnya. Memang sih ada Ya memang ada Namanya orang istilahnya dulu Nggak mikir sampai ke situ dulu Mikirnya itu orang kerja itu dapat Hasil untuk makan sehari ini Untuk besok kan gitu Kalau kita kerja di hutan itu Itu di hutan itu nggak ada pikiran Ya ada sih pikiran gitu Kita tuh bakalan tuh nanti kan Hutan gundul kan gitu kan Hutan gundul Nanti banjir kan Isi ada. Tapi kan namanya kita mau kadang mikir perut kadang itu kan lapar gitu ya apa boleh buat lah kan gitu ini sembako ini warungan kan gitu kan mau kerja lain kan namanya orang dagang sama orang buruh kan lain juga kan? hmm. kalau orang buruh kan nunggu kan orang datang ngasih duit kita kerja kan gitu kalau kita usaha kan dagang kan biarpun kita istilahnya di rumah capek istirahat kan enggak ada yang orang nyuruh kan gitu karena orang dagang pun kan sifatnya kan kita kan biar menjalankan duit orang kan sarannya kan gitu yang penting tiap hari dapat duit kan gitu yang penting kan tinggal pengaturan kita sendiri gitu. kalau kita buruh kan akhirnya kadang belum dikerjakan sudah udah habis duit ya kita ya bersyukurlah ada modal usaha gini pemberian dari masih ini kan kalau saya kan terus terang aja kan modal kan ada masih sedikit modal jadi kan mau jalankan modal itu kan istilahnya kan kita kan pelan pelan sebagian pun kalau saya di sini kan macam penghasilan kan belum stabil istilahnya saya mau merubah diri lah agar kerja ke hutan gitu istilahnya, merubah kerja di sini